Mujijat doa bersama Santa Bernadette, doa bagi orang yang sedang sakit parah. Doa ini disertai dengan tiga kali doa Bapa Kami dan tiga kali doa Salam Maria, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin, Santa Bernadette. Kami bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu penglihatan agung Bunda kita Santa Perawan Maria di Lourdes. Semasa hidupmu, engkau menjalaninya dengan setia dan taat kepada Kristus. Meskipun kondisi kesehatanmu kurang baik, namun engkau tetap semangat. Semoga kesetiaan dan ketaatanmu akan Kristus menguatkan kami dalam menjalani hidup sebagai seorang Katolik. Dengan melayani dan menyenangkan hatinya sebagaimana yang telah engkau jalani dalam kesetiaan dan ketaatanmu. Ya Santa Bernadette, berdoalah kepada Kristus. Sebutkan nama yang ingin didoakan Yang saat ini sedang berbaring lemah karena sakit Sehingga Kristus memberikan penghiburan kasih baginya Semoga doamu menolongnya untuk tetap setia dan sabar Dalam menanggung sakit yang sedang dialaminya